bener apa Pak ya Bang? Tahu ya kalau kita yang apa video dari Facebook itu? Oh, canggih dia, Pak Tahu Perusahaan He... sebesar itu ga kangen ya, rugi dia ya kan? Gak bisa, bisa ya? Masa rusak itu bodoh-bodohnya kan? Di Facebook lah Facebook orang? Facebook orang Jangan mau, jangan lah kita ya. kalau di Facebook abang abang delet yang di Facebook oh, iya, iya. Uh -uh. masukin ke YouTube jangan ada dua yang di Facebook ada di YouTube ada nggak bisa gitu boleh tapi kalau belum sampai itu bisa. ya itu dipotong-potong lima detik lima detik lewat dari lima detik ketahuan oh. potongannya dia itu ya abang nampaknya gitulah kalau nggak pada edit dia jangan ambil dari Facebook, potong 5 detik 5 detik pertama ambil 5 detik kedua uang 5 detik ketiga ambil 5 detik keempat uang gitu dia ya. kan tetap juga kelihatannya nyambung ya kan walaupun terkenggak celong do apa apa yang punya orang orang mangga tuh tidak ada banyak ya kan